aku, aku Valentina, di channel iki. ah, tina iki aku senang banget karena bakal hmm, mengisi materi. oke, kita begini. halo semuanya. pagi. dengan mbak Auita ya. iya benar sekali kak. jadi kan saya di sini. Uh, besar pagi kan, baru satu abis ini saya sambungin dengan mbak Sarie ya. oke okay, oke. Okay. kamu nah, yang ditunggu aja, jangan lupa sih, oke? oke siap kita berada dalam Belajar hari usaha dia mulai dari nol dengan bakat dia di bidang seni sampai akhirnya juga bisa punya usaha Di seperti ini kita curi nanti, tips and triknya boleh warna sampai akhirnya bisa berada di titik ini. Kita kenalan dulu dengan aku, kita selamat pagi, Selamat pagi Kak Sari. Wah, semangat datang! Banyak banget untuk hari ini. Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat dengan tole dan semangatnya begitu luar biasa. Kayaknya udah siap juga menceritakan kepada para pendengar di kelas inspirasi pagi hari ini. Wah, proses kamu luar biasa begitu. Jadi uh, kenalin semuanya, nama saya Aquita Valentina Saya asli Pandaan, made in Pandaan Dan sekarang usia 22 tahun hmm, Keren, Ini mau masa-masa kuliah sudah lulus? Seperti yang tadi tadi, apakah ada juga angkatan LDR untuk tahun ini? Iya kak, aku lulus itu tahun 2019 Agustus Tapi wisudanya itu udah full kuota Jadi mundur ke Maret 2000, 2020 Begitu ceritanya Jadilah angkatan LDR ini Wah jadi tahun ini karena pandemi ini ya iya begitu lah hmm. jadi benar aku tadi juga salah satu um, boleh dibilang bagian dari hari prabayar. bolehkah <laughs> <Jadi, laughs> diceritakan dong sedikit pengalaman kamu ketika kamu jadi bagian dari keluarga radio itu uh, saat itu tahun 2000 berapa ya 2017 2005 Emang? eh ya, 2017 2017 iseng iseng awalnya ikut bintang radio. Okay. begitu terus habis itu uh, coba deh barangkali rezekinya begitu ternyata ya itu dapat juara satu begitu Wah, ya, yang ini ditapain, gitu ya. iya uh, terima kasih gitu. RRI dulu <laughs> aku dengan kamu juga uh, apa namanya, uh, sekarang ini lagi juga di dunia teniam, kamu uh, uh, dong, awal mula kamu sampai bisa punya orang, -orang gitu. bata, dari orang tua baik ya kak? Beberapa tahun sebelumnya Kita flashback <laughs> Kita flashback ya kita Jadi dulu itu aku masih kecil, aku ingat banget Aku itu belajar musik umur 5 tahun kak Sari sama. Terus habis itu Jadi apa belajar keyboard sama belajar nyanyi Dan itu jadi otodidak gitu loh nggak ada yang apa membina saat itu Gak les gitu ya? Iya, itu juara yang punya gak ada sama sekali Dan akhirnya baru ketemu guru yang bener-bener bina itu waktu SMA Ikut paduan suara begitu tapi dari keluarga apakah juga mengalir-gara seni sama seperti yang akueta rasakan hingga hari ini? kalau dari keluarga itu sayangnya nggak ada mbak Sari ayah iya ayah cuma terjadi apa pabrik terus ibu itu rumah tangga apa mengurus rumah tangga ibu rumah tangga begitu rumah tangga. jadi kamu melihat bagaimana di samping akhirnya bahkan ini muncul di dan sekarang membuahkan sesuatu itu kamu awal mulanya mengapa nggak ada orang-orangmu kita oh sekarang kamu tuh kepengen nonton TV atau dengerin YouTube belum ada yang mau? iya belum ada YouTube ya kak. Waktu kecil itu ibu suka ngelesin anaknya ke berbagai macam bidang gitu Kayak dicari bakat minatnya gitu kalau orang tua saya itu oh, kayak gitu okay. dicobai satu-satu kayak gitu Baru ternyata kliknya itu di musik ternyata kayak gitu Kak oh, Itu artinya pernah juga menanyang uh, live ya? Di zaman zaman kecil, misalnya live musik, kemudian live vokal, begitu, atau bagaimana? Uh, itu kayak dibelikan kaset itu loh Kak, kaset yang buat anak-anak ada orang nari-nari, terus ada anak nyanyi-nyanyi Gitu-gitu, terus ya kayak gitu-itu Cuma pakai CD dulu, inget tau CD bulet gitu Oh, oh jadi orang tua ini berusaha meraba. Apa sih bakat dan minat anakku gitu ya? Benar, jelanya. benar, benar, begitu Kalau dia benar bilang dari ujian 5 tahun Udah mulai kelihatan nih bakatnya muncul Mulai dari suka menyanyi, menarik, dan uh, seni lah ya? Iya, oh. iya, cenderung ke arah seni Ini berusaha dengan kuliah kamu ya? Cenderung-usaha ya? Iya, alhamdulillahnya begitu hmm, Ini uh, dari kecil sama kalau sekarang seperti yang kau bilang tadi tidak ikut les tapi belajar foto ini ada dukungan dari orang tua nggak sih untuk mengikuti apa namanya lomba-lomba gitu jadi tetap dari kelas kecil malah besar sudah berapa banyak kira-kira lomba yang kamu ikuti oh, Kalau ngerintis waktu SMA itu baru bertemu dengan kak tak sebutin guru-guruku dong aku pilih ah, boleh, berterima kasih boleh, boleh, sama beliau-beliau kan? beliau ini. Gitu. Boleh, boleh. Jadi waktu SMA itu aku ketemu sama Mas Suprianto Harmani, terima kasih mas sudah membimbing waktu paduan suara. Terus yang kedua untuk Mama Ji, Bu Muji, guruku di Lawang Bedali, terima kasih banyak. Terus untuk yang ketiga Pak Martin, Pak Pahan itu guruku waktu di Akmadani School of Rock, terima kasih banyak. Sama yang terakhir Cece Prita Kartika, terima kasih banyak sudah membimbing sampai sekarang Voice Indonesia, terima kasih. buat aku kita akhirnya kita sampai seperti sekarang gitu ya. Iya kak tanpa beliau-beliau ini aku nggak pernah tahu dunia musik itu kayak apa aku gak, aku nggak akan pernah teredukasi dengan baik tanpa beliau-beliau ini kak trust me trust me. Nah, sebelum terjun ke dunia Kalau dulu itu uh, gambarnya cuma simpel aja sih. Aku bisa nyanyi di mana-mana, kayak keliling gitu. Aku aku suka kayak gitu keliling. Terus orang-orang uh, nikmati apa yang aku sajikan gitu, lagu-lagunya. Dan sesuai sama suasana mereka. Kalau orang-orang di cafe gimana? Kalau di pernikahan gimana? Kalau di acara-acara apa gathering gimana? Itu beda-beda. Semoga bisa menikmati itu aja. Kak gambarnya simpel gitu. Enggak kebayang sih bisa bisa berkembang sampai kayak gini tuh. Wah rezeki banget <laughs> lah perasaan Jadi uh, dulu itu uh, masih pas SMA itu jurusan bahasa kan kayak bahasa itu udah nggak bisa kayak ngambil jurusan yang lain atau kayak IPA atau IPS gitu kan Terus aku itu lihat kakak kelasku pertama kali itu jurusan seni di Unesa ini hmm. Terus aku mikir Hah, kalau misalkan keahlianku ini ada apa kayak sertifikatnya gitu ijazah atau yang lainnya mungkin bakal jadi lebih baik ya jadi lebih apa terjamin atau kayak gitu Kemudian aku kuliah itu kak Masuk apa UNESA lewat SNMPTN okay. Pakai sertifikatnya dari Busan Choir Festival yang aku pernah dapat di SMA Sama Tim paduan Suara and Harmonic Singer Itu jadi nggak tes deh Nah itu terus tak jalani kuliahku 4 tahun Setelah lulus aku tuh lihat di Pandaan itu ada problem Dimana orang pingin belajar musik itu susah sekali Kayak gitu okay. Mereka harus lari ke Sidoarjo atau ke tempat-tempat lain yang lebih jauh Untuk belajar musik gitu Jadi kenapa nggak aku bawa aja Apa yang aku pernah dapetin pengalaman-pengalaman ini Tak bagikan di kampung halamanku Itu kak, awalnya cuma kayak gitu Wah itu jadi titik awal dimana kamu akan terus bangkit mewujudkan mimpi kamu gitu ya? Iya mbak, soalnya di sini tuh minim sekali Guru-guru yang apa ngajar seni itu dengan disiplin dasar seni Ada yang guru apa, misalkan guru seni lukis tapi sekolahnya PIK atau sekolahnya yang lain kayak gitu banyak yang kayak gitu kalau di sini sih situasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai hari ini aku itu mendapat support yang luar biasa tadi dari keluarga orang tua gitu putusnya. Uh, alhamdulillahnya begitu. Jadi ayah ibu uh, tetap, ayo nak kita, kamu bangkit lagi kamu nggak boleh menyerah. Ini memang nggak mudah tapi pasti bisa kamu lewati. Itu pesan mereka yang mereka sampaikan ke aku kayak gitu. Hmm. Jadi, ingat, untuk mengikuti salah satu monses bernyanyi sebutlah di Bintang Radio S.R.I. Yes, yes! Kami begitu takjub para panitia bahwa ternyata ini datangnya jauh-jauh gitu kan ya daripada Pandaan Surabaya Nah waktu itu kita juga kembang ternyata kamu adalah mahasiswa di UNESA Surabaya Nah ini semangat kamu yang luar biasa lagi Ini membuat kita para panitia juga terkabung-kabung Karena ini yang tidak mudah sudah dilalui oleh anak muda sekutian kamu Boleh sedikit yang diceritain pengalamannya? Kalau waktu di Bintang Radio itu jujur Aku benar-benar seperti baru datang gitu loh kak, ke Surabaya itu kayak baru beberapa tahun satu gak? belum sampai satu tahun kayaknya itu okay, belum kenal siapa-siapa iya. iya belum kenal siapa-siapa di Surabaya itu sendirian tok weh, sendirian terus akhirnya nekat itu uh, apa datang audisi terus nyanyi terus apa lagu-lagunya juga ini lagu apa aku nggak pernah denger Dipandangkan gak ada yang lagu-lagu kayak gitu mbak nah, terus habis itu uh, coba latihan satu hari itu dua jam aku latihan. Dari pemanasan sendiri, Apakah ada mentornya? Kebetulan sendiri mbak Waktu itu aku belum, belum kenal siapa-siapa Di kosan itu 2 jam minimal Aku latihan untuk materi bintang radio itu Yang lagunya nggak pernah aku denger sebelumnya hmm, oke. Itu yang lantas mau bikin kamu semangat deh ya Meskipun gak kenal siapa-siapa Meskipun masih orang baru di kota besar gitu ya Tapi ini semoga menjadi awal Dimana kamu bisa berapa kesuksesan gitu Iya harapanku gitu mbak Amin hmm, Aku? Hmm, harapanku ke depan bisa kayak gitu Jadi kayak pucu semangat Sebenarnya sih, yang sudah kamu kita, kita harus jawab Aduh atau bisa juga via kami alami kamu yang sudah kamu dapat dari umur mbak harusnya berjumlah ya. kalau dari piala ya kalau nggak salah mungkin 40 lebih kurang lebih 40 kalau sertifikatnya tuh banyak dari yang itu apa pokoknya kalau sertifikat ini udah kayak tumpukan skripsi kayaknya tebel itu jadi memang sudah niat banget dari prestasi yang kamu dapat dikit-dikit pengen diwujudkan untuk sebuah mimpi kamu gitu ya iya setidaknya nah. orang bisa lihat kalau apa ada yang berkompeten gitu loh mbak kalau nggak ada kertas apa hitam di atas putih kan biasanya orang nggak percaya Pertanyaan kamu apa sih ketika melihat deretan piala dan juga tertentu yang berterbalas di rumah kamu? Ah, <laughs> uh, Saya merasa bahwa latihan saya yang susah sekali itu terbayarkan sepertinya Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi merasa ada titik kuat begitu. Maksud kita gak boleh ada dalam kondisi yang cukup puas begitu ya? Iya, ya tetap harus uli-uli lagi uh -huh. Ini bagi hari ini udah ada pendengar yang tergabung dengan kita, kita terima dulu ya Apu Hinta ya Oke okay. Ini ada ada, ada, ada Apu Hinta Valentina like okay. dari apa banyak hal itu kak jadi bisa nyanyi bisa main musik nyiptain lagu terus cabang yang lain mungkin teater menari saya rasa harus mau untuk belajar untuk urusan uh, gimana nanti bisa apa sukses atau gimana itu belajarnya nggak apa-apa yang penting hatinya terbuka dulu untuk mem apa, mempelajari ilmu yang baru itu aja sih soalnya mau kan nggak boleh tertutup gitu hatinya untuk aku di sini aja Aku di sini aja. tidak, tidak. Tetap harus ke semua aspek seni tersebut, Kak. Begitu. Gak boleh berada di zona nyaman ya, harus terus uh, mengasah kemampuan itu artinya ya. Benar, benar sekali. Gitu. Kalau aku itu sendiri eh uh, skill di dunia seni itu tadi apakah -apa bisa ngediam juga, bisa nyetain lagu, bisa main musik gimana. Kalau saya sejauh ini bisa nyanyi, bisa main alat musik, bisa nari sedikit, terus bisa gambar, ngelukis. Uh -huh. Gitu terus sama bisa teater juga. Oh, karena berkaitan juga dengan uh... Iya, semuanya komplit di seni pertunjukan sentra Begitu, oh, itu jadi memang harus ya untuk mengasah begitu. Terus, kemudian ada juga nih pertanyaan dari Mas Anies, kira-kira ketika e, bisa menang di area itu. Jadi untuk bintang radio sendiri, seperti yang aku ceritakan tadi, aku benar-benar belum kenal siapa-siapa di Surabaya. Aku saat itu benar-benar datang sendiri. Dan kalau yang les-lesan ini benar-benar aku bangun dari nol. Dulu waktu masih apa belum punya bangunan, masih pintu ke pintu, nawarkan brosur di jalan-jalan, terus habis itu baru berkembang itu. Setelah ada anak les di rumah secara rutin, terus bilang ke tetangganya, tetangganya bilang ke tetangganya, begitu. Terus sampai akhirnya Alhamdulillah punya bangunan sekarang ini, Kak, Oke. seperti Dari mulut ke mulut ya, pertamanya promosinya ya? Iya, getok tular, Dular. apa itu istilahnya? Getok dolar, Kedok. ya. Waduh, ini masih ada satu pertanyaan dari uh, Mas Ani Tegas. Ya, kita ceritakan ya, dulu, ada beberapa bapak yang harus diputarkan. Jadi uh, buat aku, kita tunggu dulu ya, jangan dijawab dulu, nanti buat uh, Mas Ani juga uh, ditunggu dulu, buat pendengar lain yang ingin bergabung seperti Mas Ani juga bisa memanfaatkan landawan kami di 538-6903. Di atau di WA, nanti saya bacakan pertanyaannya untuk aku, 81, 33, 1, 4 992 Kita rehat, untuk beberapa iklan. Halo Reh, sekarang wesel selesai sesi 1, masih nunggu iklan kira-kira 3 menit, dan kalian sih belum streaming, ayo! streaming radio lah like, enggak ngono entar nano video iki bakal rilis 2 atau 3 hari ke depan. Dan aku harap kalian iso dalam keadaan baik saja, dalam keadaan sehat saja di kalapan ini dan new normal iki. Kalian sing pingin takon-takon iso langsung teleponi nang Pro2 RRI. Langsung aja, nomornya de kene lah. <laughs> Kede-kede yo, nomornya kalian bisa kontak lah, oke? Okay? Hmm, oke. Okay. Halo? halo kita. Ya kami kita juga adalah owner dari halo kak sari masih dong <laughs> Jadi dulu itu masih belum ada bangunan, masih bener-bener nol kak. Aku nggak punya modal sekali. Yang punya apa? Cuma punya modal itu itu apa? Skill. Cuma itu aja. Skill, uh, skill musik aja. Itu uh, channel gak ada, uang nggak ada. Terus aduh ya apa lagi? Gitu kan Terus akhirnya ya meskin aja. Aku door to door, keliling ke area pandaan sini untuk nawari les-lesan. Mau nggak mau, pokoknya tak tawari orang ini. Itu tok pikiran gue ya itu Paling. apa ditolak pernah terus enggak gak mbak dikira, dikira sales panci <laughs> belum belum bilang itu enggak mbak nggak kredit panci lo saya nggak ngerti panci pak <laughs> terus habis itu, apa brosur pernah dibuang pernah langsung diulek-ulek gitu terus dibuang terus ah, gitu terus ke TK itu pernah ke TK sama kepala sekolahnya enggak kita nggak ngajarin musik di anak-anak kami gitu, Padahal TK kan seharusnya menari dan menyanyi, ya kan? Sure, yeah, sure. Tapi katanya sekolah nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa Terus habis itu uh, ke SDSD juga, ke SMP-SMP gitu Terus ya yes, begitu berbagai macam halangan rintangan Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran <menurutuk> <menurutuk> <menurutuk> <menurutuka> Oke, okay. tapi apa -apa tidak tempat untuk ngajar dari rumah rumah gitu ya? Iya, iya, ini apa, saya kadang PP ke area pregen, ke area atas Pokoknya itu ada anak-anak yang mau belajar musik dari sana juga Oke, okay. apa sih yang membuat kamu akhirnya tidak ya, menyerang seperti itu, mengingat apa yang kamu lakukan ini? Wow, penolakannya dari luar biasa besar. Orang nih, setiap kali berpikir, buat makan aja selesai, gimana mau mulai tanah vokal gitu kan dengan pemikirannya. Tapi apa yang membuat kamu tidak lelah untuk terus berjuang sampai akhirnya bisa terwujud impian kamu? Hmm, jadi dulu tuh ada sih kenangan masa kecil yang akhirnya bikin aku semangat untuk berbagi hal ini, tentang musik ini ke orang. Jadi dulu tuh aku pernah ketemu sama apa kayak temen, kayak sharing gitu loh kan kayak apa, pernah ngajarin juga beberapa hal dalam keyboard, kayak gitu Tapi semakin berjalan sama dia, itu kayak akhirnya jadi saingan gitu Terus dia tuh uh, tak tanya ini kenapa kamu kok benci aku, kayak gitu Terus habis itu dia jawab, uh, kayak semacam jawabannya itu merasa tersaingi Padahal aku gak ada niat saingan, aku malah pingin bikin proyek yang lebih besar sama dia gitu Jadi akhirnya ketika udah pisah, karir-karir sendiri-sendiri, uh, aku punya prinsip kalau musim ilmu apapun itu harus dibagikan sama orang. Jadi kalau apa entah itu manfaatnya di mana bagi dia, tapi kita harus tetap buka hati untuk selalu sharing. Dia tanya apa, kita harus selalu sedia jawabannya. Kita apa dia butuh apa, kita harus sedia solusinya. Prinsipnya kayak gitu kan, sejauh ini. Kalau menurut kamu sendiri hanya enggak kendala yang paling berat banget untuk mewujudkan semuanya ini. Sampai akhirnya itu membuka dan bikin kamu tempat penginnya. menyerang uh, kalau itu waktu ada banyak-banyak penolakan itu, mbak. Aku sing, aduh, ngomong ini gak gelem, digobok maju, tapi oh, opo sih kok pikirannya sempit sekali, gitu. Ternyata itu ada masalah sama cara komunikasiku. Ternyata aku kurang kurang apa? mengerti sikon mereka. Se seperti itu, seperti itu. Jadi sekarang e, mulai tak pelajari pendekatan baru, pendekatan baru ke mereka, agar mereka bisa lebih terbuka pikirannya tentang seni dan tidak mau apa, memandang seni sebagai barang yang apa jelek gitu loh Mbak. Kan di sini tuh kayak mayoritas musiknya itu dangdut dan banyak juga biduan kan. Biduan kan ya ngerti lah seperti apa. Stikmanya jelek gitu ya. Iya, ya, ya stigmanya jelek gitu. Nah, itu harus tetap semangat untuk dirubah gitu loh. Dan musik kan macam-macam, kayak genrenya, terus cara pembawaannya macam-macam. Jadi dikenalkan juga ke mereka, oh ini loh ada musik jazz. Oh ini loh ada musik pop. Oh ini loh ada ya seperti itu. Ada musik nusantara dan lain sebagainya. Nah, yang... Genrenya Waktu apa, masih door to door itu mungkin sekitar 9 orang 9 orang yang saya kelilingi itu 9 orang Nah sekarang ditambah anak-anak yang les ke, bangun, apa, ke lembaga kami Itu sekitar 6 orang Karena kami baru buka itu 1 Oktober 2019 mbak Terus baru pindah bangunan itu 1 Juni 2020 Terus itu masih berputar dengan Covid dan segala macam Seperti itu Oh baru ini ya Nami atau Juni ini baru mampu bergantungnya Disebutkan api, namanya, ya? Iya Ya, begitu Jadi kalau yang les, monggo silahkan Kita patuhi protokol kesehatan Kalau yang mau libur dulu juga monggo silahkan Jadi nanti uh, saya ini belum mendaftarkan secara langsung di dinas pendidikan karena masih menunggu masa tiga tahun berjalan baru nanti daftar. Tapi nanti akan saya update lagi tentang informasi. Kalau yang terakhir saya dengar itu nunggu tiga tahun jalan dulu baru nanti didaftarkan sebagai lembaga resmi. Karena kalau saya belum tiga tahun itu katanya masih banyak goyah dan lain sebagainya. Begitu kata kata narasumber yang saya tanyai sebelumnya kak. Takutnya lalu tidak masitan gitu ya bang penyayang bisa peduli lah hilang Iya iya iya begitu uh -huh. kata beliau. Oke. Okay. Jadi kalau untuk membuat lagu yang bisa apa, mengena di hati masyarakat, saya rasa harus sesuai dengan sikon masyarakat tersebut, sikon pasar tersebut. Jadi kalau misalkan sekarang usumnya kayak kalau apa, sobat ambiar gitu mbak. Ya <tuh Cara> jadi mungkin <tuh>, tak uh, eh. <tuh, forests> jadi mungkin lagu-lagunya juga bisa di, dikemas dengan tema yang serupa, tapi tidak sama plek loh ya, tidak sama plugins. Kita bawakan ciri khas kita sendiri, tapi juga sesuai sama sikonnya masyarakat begitu. Tidak lagi itu artinya ya. Tetap benar-benar gitu. Kali ini aku itu sudah punya bersekalian misalnya kempuan pelantun diri. Ini baru mau proyek bersama S2S akustik. Itu uh, judul lagunya Ninggal Rabi, tapi Moral. ya masih proses. Oke, okay. ini kayaknya arah arahnya mengikuti um, karya laguannya. Panutan kami itu Mbak Cari, panutan kami itu Mbak Sari Iya benar budaya dalau yang tetap joget <guluh> <guluh> Ini apakah nanti juga akan berkarya di bidang untuk seninya penyakitan dengan budaya begitu? Yang merangkul uh -uh. anak-anak muda atau bagaimana? Uh, saya dan S2S, visinya adalah untuk merangkul semua orang Siapapun mereka, gimana pun mereka Kalau suka musiknya, monggo, ayo goyang sama-sama <guluh> hmm, Oke, oke ini tadi juga ada satu pertanyaan dari Mas Ani yang belum kita jawab ya okay. kalau misalnya pengen untuk apa untuk pengguna apa dari apa, tahu, uh, kalau bersama kami belajar bersama kami ada kurikulum yang terstruktur dan itu berstandar internasional kami bekerjasama dengan Rosco Indonesia di mana nanti ada materi program belajar yang bisa diikuti kemudian ada ujian kenaikan kelas juga dan ada sertifikat berstandar internasional Gitu kak. oke berarti ini apa apa ya? sini ada kok yang les keyboard, umur 5 tahun Namanya Alvaro itu, jarinya masih kewajil gitu Udah, ayo, ayo, aku mau les." gitu kak Aduh, elis, Enggak terbatas usia, iya Kalau minta ya, sendiri, ada enggak sih kesulitan untuk mengajar anak-anak yang kecil seperti itu? Kalau untuk kesulitan sih, enggak mbak saya Kayak senang gitu, lihat anak-anak ini semangat Daripada murung, terus enggak ada kegiatan, kayak main-main enggak -main jelas gitu Mending disalurkan energi anak-anak yang besar ini ke sesuatu yang positif Contohnya musik gitu. Kalau orang tua sendiri gimana aku kita kata, bahkan kode yang belum tentu anak-anak ini juga di situ. Uh, kalau saya jaminkan ke orang tua itu setidaknya kita menikmati prosesnya. Kita tetap disiplin, konsisten latihan dan bagaimana uh, menyesuaikan mood anak juga. Tapi uh, untuk hasil akhirnya itu kita anggap sebagai bonus. Jadi visi kita itu disiplin, konsisten latihan dulu. Nanti rezeki itu pasti ada, jembasari. Semoga tetap bisa sehat semuanya ya Ini tutor-tutorku yang tercinta ini <laughs> Terus siswa-siswa juga dan wali siswa juga bisa tetap sehat di era seperti ini Terus untuk proyek ke depan mungkin bakal bikin uh, pertunjukan siswa mungkin ya performa siswa atau lomba nyanyi di area panderaan Untuk mengasah bakat-bakat yang mungkin apa bingung dialihkan kemana Kita bakal wadahi di situ dalam event tersebut mungkin uh, jika semua ini pandemi ini selesai mungkin kalau jadi akhir tahun kita adakan event uh, dulu yang ada di kita ini. kalau di sini kita masih empat orang sama saya ada tutor gitar satu ada tutor drum satu ada ada tutor vokal satu tutor keyboard satu Iya, jadi untuk Anda yang berbakat di luar sana, yang ingin ngajar barangkali, bisa mengajukan diri ke sini, kita proses sama-sama, kita rintis sama-sama, nanti is, rezeki bisa dari mana aja, Wes. Wah, <tuh>. ini kita buka uang kejadian juga, kita sangat pengisian kembali, sulit-ulit kanan masanya ya? Benar-benar, Mbak. Sama kita nggak boleh takut sama persaingan, karena persaingan itu sing buat kita berkembang lebih baik lagi. Oh, sebelah ada apa? Update apa? Oh, kita harus update ini. Sebelah update, update apa kita harus update ini? Nah, itu kita nggak boleh takut dulu sama persaingan. Dan di tengah persaingan ini juga nanti kita bisa dapat ilmu baru, gitu kak, kalau aku lihat. Jadi kuncinya adalah time management yang bijaksana. Jadi kalau baik itu kan nggak ada kategorinya, tapi kalau bijaksana, oh waktunya ini ngerjakan skripsi dua jam, misalkan kayak gitu dua jam harus selesai sampai target yang ditentukan. Terus ganti lagi ngerja, ngerja, ngerjain ah, ngerjain apa yang di les-lesan ngajar satu jam harus selesai targetnya harus tercapai si anak itu harus bisa apa hari itu. Terus ganti lagi kayak gitu kayak harus time management yang ah bijaksana pokoknya. Iya aku pertamanya sedih kan, soalnya lihat teman-temanku bisa upload foto wisuda sama orang tuanya, sama cemewenya Itu aku bisa, tuh sedih awalnya Tapi, uh, setelah apa ada kalimat dari Mbak Najwa Syihab, itu mungkin hatiku dan mataku terbuka gitu ya kan. Boleh tak aku kata-katanya Mbak Najwa? Boleh, boleh, Oke, okay, jadi angkatan 2020 adalah angkatan emas Karena banyak orang tahan banting tercetak dari sana Panggung yang sebenarnya itu bukan saat wisuda tapi panggung sebenarnya itu adalah dunia kerja, yang mana kamu melakukan banyak hal bermanfaat untuk orang lain di sekitar kamu. Begitu kata beliau. Wah, ini memang mau menjadi hanya sendiri ya buat anak-anak LDR, terus menjadi begitu ya. Benar. Oke, ini kan waktu kita terbatas juga, gitu ya. Mau tidak mau kita juga harus menjadi perdekat. Tapi menarik, satu hal deh, kasih tips and trik juga dia tuh mana, untuk anak muda yang seperti aku ini, yang lama-lama berjuang, mewujudkan impi kita dan harapannya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, yang Uh, sedang berproses, sedang berliku-liku dengan dunia yang ya sedang chaos ini tapi tetap tenang, pokoknya tetap tenang tetap jernih pikirannya dan jangan lupa untuk tetap semangat karena uh, kalian perlu untuk ketemu orang-orang yang ada dalam satu visi temukan ya, temukan orang-orang di sekitar kalian yang mempunyai visi yang sama dan juga tulus, berproses sama-sama dari nol Karena itu mahal sekali Banyak orang-orang yang gak tulus Banyak orang-orang yang apa hanya memanfaatkan kamu di momen tertentu saja Tapi jangan menyerah Tetap cari ya kuncinya Orang-orang yang satu visi dan tulus berproses sama kamu Kedua, bijak dalam menata waktu dan keuangan Karena dua hal ini adalah fondasi kamu dalam usaha yang sukses nantinya Insya Allah, sukses jenengan ada di depan Amin Oke, karena yang terbatas Terima kasih sudah berbagi Terima kasih ya, buat sekolah-sekolah juga Mungkin nanti bisa bergeramai ya, ketika masing-masingnya berakhir begitu Dan ya, mungkin nanti akan ada penyelamatan-penyelamatan lainnya yang bisa Dan nanti orang lain, kita akan kita mati Terima kasih, Seyuk. aku Ita, selamat pagi Terima kasih, mbak Sari Betul. See you, sehat selalu So guys, hari ini sudah selesai sesi kelas inspirasi sama Pro 2 RRI Surabaya Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan ada manfaat yang bisa kalian bawa pulang Aku Ita Valentina, till next time and ciao